<sukur> ya, gak teriak ya aku gak teriak aku nggak teriak janji gak teriak. No. Teriak, teriak. teriak jujur jujur jujur, jujur nggak teriak aku teriak Tanpa ekspresi akhirnya akhirnya, akhirnya... Nah, udah naik aja pas gini ada KPDS ma ya, -ma. <sarab> ya gini Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di Di mana? Di mana di sebelah? Boleh! Di mana berlangsung, bersama. Pelanggan yang kembali ke karanda bagian orang menderita lemah jantung, Asma, repleksi. Isma apa a few minutes later 5 minutes later di <laughs> sini bisa di -setup di -setup nih Tadi sebelum Itu juga enak mau itu. Itu boleh sih Bang. Antrean panjang. aman pegangan takut dia halo ya, santai ya, di <tulah, naik deng -ni. tulah> pegangan. pegangan takut 아리야, Ari, Ari, Aku pusing Aku pusing 아리야, One hour later Mana dia semuanya Itu tuh Itu tuh Itu tuh Anjir Anjir Wow, <tinyat> Waaaah, aku ada semua oh, <tuk tangan> Ayo, ayo. ayo, ayo. Ay, iya <tuk tangan> Semua, Kok oh, habis suara, ya. ini <tuk> baru setengah Ajai <tuk> sini, <tuk> bagian enak, sana dia. posisi Masih itu. Oke. Okay. yang bahagia <sống> <tos> ario Terima kasih ya yang udah nonton